abis semua, para biaya cukai ancur juga, biaya cukai, oh my god, biaya cukai habis habis semua, parah, oh, ini parah, Biar cukai abis.